ngapain sayang? ngapain? Hmm? jahit jahit apaan? ah oh, yang itu ya? yang dari serain itu ya? iya tuh bisa? bisa Kamu dulu belajar menjahit gak? Enggak. Di sekolah? Enggak Kan ada tuh Yang buat belajar masak atau belajar accounting itu kan ya Accounting gak ada? Nggak ada hmm. Tapi guys kalau di Indonesia ya yang cowok kan belajar akuntan kalau gak salah ya Dulu itu waktu aku SMP kayak gitu Akuntansi Akuntansi gak ada? Yang ada debit kredit gitu gitu okay, Dulu aku ada. kayak gitu huh. Oh Jadi bisa memilih buat masak Masak lagi Belajar masak atau belajar ini kan jahit kan? Oh. Ah, semua Semuanya belajar? Iya semuanya belajar Cowok juga belajar penjahit Cowok iya iya Masa juga ya Beneran bisa kamu gak? Bisa dong Serius sama sih ya? Iya semuanya Kalau kamu terlalu dekat Apa? Aku lihat dong <laughs> Kalau cewek jepang semuanya bisa menjahit enggak? Ya, di, di Indonesia itu ada kursus menjahit juga loh. Oh gitu. Nah, kalau nggak tahu sih kalau teman-teman ini penonton. emaknya bisa menjahit nggak? Kayaknya sih bisa ya. Rata-rata orang Indonesia tuh bisa jahit sih. Kamu kayaknya nggak ada kuruja ya. Cuma kom oh. <laughs> oh. komen aja. Aku kasih Iya nih. Masih ada kuruja loh. <laughs> Sini. Apa? Yang itu. Oh, sakit itu. Bikin ini. Aku iya. nggak bisa. Bisa-bisa. Cuma tempel aja. Tempel aja? Iya. Aku tuh demi, demi anak pertamaku ini Iya, hajar, hajar Apaan, hajar, hajar? hajar <tuk> ini oh. ditempel di sini aja? Iya, di sini aja <tuk> Gak tau bisa nggak aku ini? Kamu perlu itu? Apaan? Contoh? Gak usah loh, kan ada di sini contohnya Oh iya <tuk> ah, Sobat ini ya, liatnya, warnanya nggak ini soalnya Kita ditempelnya jadi kucing lagi ini aku Kucing? Ah jenggong itu anjing ya makanya kalau posisinya serah kelihatannya kucing lo iya makanya gue bilang Ntar pas, pas aku tempel jadi kayak Doraemon lagi. <laughs> <laughs> loh, kayak miring lo ini Jangan miring kalau miring anak juga miring lo kenapa oh, saya kencang banget sih saya <laughs> kayak mau ngelahirin aja <laughs> Oh, gimana-mana saya? Oh, ini kayak Doraemon ya. Jangan, aku juga bilang kayak Doraemon kan. <laughs> je Oh, lucu ya? Mungkin ya lucu. Guys, sudah jadi guys kayak gini. Kasih topi di atas ini kan ya. <laughs> kayak ini mainan anak-anak. <laughs> mana kamu San? belum? Sekarang nggak ada kuris, kan? Aku kasih kuris lagi. Apaan? <laughs> aku baru selesai nih, Ini apaan? Ini yang tempel ditempel itu ya? <tuk> itu. Gimana? Bisa Enggak, Udah selesai dong Belum banget perasaan aku udah selesai Kamu cuma tempel aja? Iya uh -huh. Mencahit Biasanya kalau cewek Indonesia tuh bisa mencahit loh Bisa? Oh bisa uh, itu. Huh. Soalnya enggak ada masing <tuk> Oke okay, enggak. Ini apa langsung keluar kayak gini? Huh? Masa keluar gitu? Kebalik sayang? Kayaknya ini Terbalik? Enggak. Kaya gini, begitu. Iya. Di dalamnya. Oh, di bagian dalam itu. Huh. Ah, panas banget. Jauh tuh banget rasanya. Udah. Coba kamu pakai. Iya, udah kayak ini. Di sini. Udah jadi iya. Oh, ini yang tadi ditempel gitu ya? Ya sini ada kan? Nah, oh. ini. Ini agak ketarik mirip kayaknya saya. Udah, udah. Soalnya udah gudep perutnya. Ganti ya, posisinya ganti Ini kamu dalamnya bagi celana dalam nggak? Iya dong <laughs> Apa? Hmm, kayak Hei, gini Baik-baik Ini, hmm. hmm. hmm. hmm. ini bayinya di sini? Painnya di sini ya, misalnya oh, oh. aku berasa pokok-pokok gitu hmm. Ada belakang Dia tuh, ini, ini aman kan? Iya sih ini buat ini ya, melindungi apa ini lu jagain bayinya aman gitu ini enak ya oh enak sih rasanya kayak gimana ya lembut gitu iya aku juga <laughs> santai gitu santai gitu iya jadi kalau pakai ini harus pakai celana dalam celana dalam juga karena ini bukan celana dalam ya enggak ini sampai di sini aja sini sampai sini. kalau dipakai gini bisa juga bisa oh iya bisa, bisa ya iya oh. masih bisa dong jadi di atas itu masih pakai celana lagi gitu, pakai baju lagi ya berarti ya? Boleh. Gak apa-apa kan? Hmm, gak ada masalah sih. Iya kan? Hmm. Aku jadi hasilnya kayak gini tuh. Taruh di butang sini, hmm. jadi kayak gini kan? Oh iya Terus. sih, ha? jadi gampang ya. Ya gampang. Ini cuci. boleh dicuci gak? Ini ah, cuci, boleh dicuci. Boleh-boleh. Tapi ini enggak dicuci tuh? Boleh. Cuci? Bisa. Bisa dicuci juga? Ya, boleh, hmm. tapi aku cuma khawatir aja. Jadi, bikin kayak gini. Pakai klip gitu ya, jadi bisa di... Iya. Oh Iya. Iya, iya. Ya oh, kan? Coba buka semuanya kayak gimana? Semuanya, kalau gitu. Jejeen! Ya kan? Ini kalau mau dijual bisa dua kan, bisa ini bisa ini dijual. Ma, apaan sih? <laughs> aduh sayang, aduh, kawin. Ternyata kamu bisa menjahit ya? Iya bisa dong. Gak perlu kursus. Hmm, bisa. Sayang, hmm? kayak gini boleh? Udah kayak gini aja. Harus sini gak apa-apa. Oh, -apa. ini apa sih? Ini yang kamu bilang suruh tempelin di sini, oke? Okay. <laughs> kamu, harus buka itu. Apaan yang dibuka? Ini masih ada kulkas kan? Kertas. Iya kertas. Oh, ada kulkas. Kulkas. kulkas? kulkas mana ada di sini? Naga, ada. Kamu harus buka ini. Apaan yang dibuka? Enggak ada kue kue kue Oh ya ya ya ya, maksudnya kertas ini harus dibuka. Iya dong. <laughs> Kenapa sih? Ntar ini harus aku buka. lagi. aduh. A, a, a, a, a. Aduh. Aduh. Kamu aduh. salah, aduh. <laughs> salah tempel. Gak tau masih bisa nggak nih? Oh, udah nggak bisa ya? Kan? Hai. Udah jadi nih. Sekarang udah beneran nih. Gimana? Bener oh iya iya, iya, itu bener. Di sini aja. Ya di sini. Atau mau di sini? Ah mungkin di situ di sini? iya dong beneran iya kayak e, gini aja iya, iya di kayu nih iya ini kaya... lebih kiri lebih kiri sini ya lebih kanan lebih kanan lebih atas uh. lebih atas <laughs> lebih lebih oh, oh. Lebih udah kau bisa sayang udah maksimal iya, ya iya, situ. sini oke okay, oke okay. kita kan agama Shinto, <laughs> ya agama <laughs> cinta ya mendatangkan <laughs> orang yang bener-bener ini banget Iya, percaya banget. percaya macam-macam ini iya <laughs> Apa-apa ya, ini namanya ada yang bilang apa musrik atau apa gitu. ini, iya. ini cuman ikutin. Ini ikutin aja, aja ya? ya, kasih iya, iya. kasihkan aja. Oke, okay, oke, okay. oh, Aku taruh di sini. Sama yang Tadi saya enggak? iya, yang aku buat itu oh. ada dua ekor. Berarti itu iya, tuh. Bang, itu jatuh, kayaknya warna lembaga <laughs> <laughs> ini, ini, ini kayak kucing Doraemon <laughs> ini. Iya ini, bener ya ini. Oke lah. Sayang, hmm? ini, ini juga harus tempel. Tempel di mana? Tempel di depan itu. Ini? Iya yeah, itu. Bukan di sini. Itu juga boleh. Ini kayak, kayak, ini lo kayak ini loh kayak strain aku nggak mau tidur. Siapa kamu bayangin saya? Aku tempel di sini. Kamu bayangin di sini ada <tuk> Gak serem, <tuk> apa? Gak seru aku tahu. Gimana sih jadinya? Di sini aja. Di sini aja. Ya yang penting di atas mata. Mana <tuk> repot-repot tadi kita? Kita <tuk> nah, ini, kita ada kue ini juga. Apa itu? Kue. Kue. <tuk> sini. Eka. Kayak gitu. Jangan enggak boleh di depan sini enggak boleh oh, katanya. Oh gitu. Terus nah. gimana? Di depan itu enggak boleh ada apa-apa, samping aja kalau samping. gitu. Samping. Oh. Kayak ini. Kita iya. Tapi ini, Kang oh. Kang. Ini aku kasih ananya. Yeay. Kacareureureu. Ya, ya kan? Eh ini, ini benar kayak gini. Iya benar kayak gini. Harus taruh di depan situ? Iya. Ya berdoa aja. Berdoa gitu. Sini. Kalau di sini masih agak agak enggak apa-apa. Tadi di kamar ngerasanya gimana gitu? <laughs> agak ada apa agak. ya? Agak. <laughs> Serem gitu, ya, agak ya, serem gitu. Ya. Soalnya udah kayak kita tinggal di kuil gitu, serem banget. <laughs> kalau kayak gini, baru bikin aku agak tenang. Ini <laughs> kamu masa bangun tidur? Lihat gitu, wah ada jimat gitu, serem banget. Coba <laughs> sibuk amat, sibuk. Ya, eh, banyak temannya. Jadi kamu percaya? Aku nggak asing asean aja. sunan As <laughs> <laughs> deh. Tapi tadi, kalau di dalam kamar, gimana rasanya? agak seru serem ya gak? serem kan serem udah nih aku buang ini ya ya yeah, buang bang okay, okay. ah Apaan? sebenarnya ini harus barik huh? harus dikembalikan? iya kok apa bohong bohong oh